oke kembali lagi bersama harumoto vlog jadi video hari ini itu apa ya nih karena banyak yang nanyain ntar-ntar suaranya nggak kedengeran lagi karena banyak yang nanyain nih standar sampingnya pakai apa terus PNP nggak. jadi ya udah mending sekalian bikin videonya sekarang karena ini mau sekalian dibenerin, ini ganjalannya patah, jadi mau sekalian dibenerin, dibongkar, dibikin baru lagi. Jadi ya udah sekalian bikin videonya aja biar langsung nonton ya kan. Dan untuk standarnya ini tuh pakai punya KTM, merek ROZ, harganya itu kisaran 800-1 jutaan lah, kita gantung toko sih. Dan sekarang ini pakai bantahu tahu depan belakang. Kemarin habis main tanah dan ngonten nggak kalau ditanya, nggak nggak ngonten. Kenapa? Lupa bawa memori. Padahal udah bawa kamera dua, udah bawa apa? Baterai dua. Pas mau nerekord, pas dicek ternyata memorinya ketinggalan di komputer, belum dicabut. Ah, kebiasaan. Sekarang kita ke tukang was dulu, benerin ininya mau dibongkar sekalian. Itunya biar bikin baru kemarin. Patah gara-gara apa? Benerin ban kan terus di motornya dipaksa miring. Akhirnya standarnya patah. Pagi-pagi huh! kayak gini tuh keluar tuh, kayak masih enak gitu bacanya. Masih gimana ya? Panas tapi panasnya sehat gitu. Ibu-ibu berdua udah pada ngerumpi di situ. Padahal masih pagi. Ini mau ke Alfamart, mau ke Indomaret beli rokok tapi motor nggak ada standar, mau disender di mana? Masa iya sender di motor orang? Motor lain jatuh. tuh mau hai, sih mana kalau beli rokok kita lewat sini hai. jalan soalnya sana searah kalau ngikut sana harus muter jauh jadi kita muter sini aja lewat sini maksudnya lewat gang, -gang kecil kecil ini juga yang velg super motornya kebetulan bracketnya lagi dibikin bracket piringannya buat piringan gede lagi dibikin soalnya bracket yang kemarin tuh dia apa ya miring jadi berat kalau didorong terus yang bracket lama tuh kampasnya cuma makan sedikit jadi ya udah sekalian bikin baru Ada kios mau beli teh pucuk, tapi ya udahlah, udah kelewat. Wow, wow! Sekarang maru, udah hafal jalan, jadi udah lewat lewat jalan tikus. Enggak ada yang bukan hafal ini sih. Nah, hafal dikit-dikit lah. Ini lewat gangnya orang berisik kok langsung tembus di sini ya kayaknya tuh kemarin tuh tembus di kolam ikan dulu ada kolam ikan terus tembus di sini tapi kok sekarang langsung tembus di sini Apakah saya Aduh nasi bungkus enak buat sarapan belum makan cuk Deket tukang glassnya Ya belum buka Kemarin mah ngomongnya jam 8 bukanya Tapi kok belum buka sih Oke okay, sekarang udah buka Sekarang kita lanjut Benerin standar sampingnya Sekalian kita bahas huh, huh, huh. Sekalian bikin video Cara bikinnya ya kan Nanti tinggal ikutin aja apa model platnya kayak gimana ngelasnya di bagian mana gitu. Udah. Aduh lupa bawa kunci L lagi mau buka ini. ya. Bongkar semuanya bisa enggak? Dibongkar las dibikin baru. Sama ini mau dibikin biar agak naik si posisinya. Ah uh, mau naik segini. Jadi ini dirubah juga ke atas. Soalnya ini terlalu pendek naiknya ini kalau naik di apa Nggak Dipotong bisa. Oh, potong Potong bagian sini. soalnya ini kalau sok main dia turun. Pendek kan. Standarnya kan di sini kalau aturannya naik. Ini karet, karet, karet, karet nah, naik lagi kan usah yang atas ini tak pas mana yang atas? Nah, naik lagi masih bisa gak? naik lagi nanti itu loh Hah? Uh, kalau jalan tuh gini-gini loh ada ada ada ininya apa apa sih namanya ada pengaitnya ada ada ada, ada gini pasir apa terlalu ke depan gini pas gitu jadi nanti bikin plat di sini dilas sama ini ganjalan per bikin nah jadi nanti ini yang standarnya dihilangin semua jadi dipolosin terus di nanti dibikin plat oril gini buat penahan standarnya. Oke jadi ini dia posisinya kalau naik di atas segini biar pas terus nanti turun jadi ini nanti dipakai plat modelnya sini pakai plat bilas kayak gini lah nah, jadi yang ini plat buat penahan ya itu platnya lagi dibikin lagi dipotong. Eh, Nanti kita lihat model platnya kalau udah jadi kayak gimana model platnya. Kayak bisa bikin sebenarnya bisa pakai plat bisa pakai baut juga sih. Jadi kayak di sini plat terus di atasnya sini baut. Buat yang jalan aja tuh. nggak perlu plat semua Itu lagi dibikin bos-bosan biar standarnya enggak oblak. Jadi harus pakai bos. Ini enak nih tempatnya nih. Ada las, ada bubut, ada pokoknya alatnya lengkap tuh. Ada labor, ininya semua jadi jadi satu gitu. Gak perlu bolak-balik kesana sini kalau mau bubut atau apa. Makanya saya nungguin kemarin kan cukup. Akhirnya ya udah nungguin sampai buka aja karena di tempat lain ya gitu ribet. enggak ada bubutnya, gak ada kadang bornya nggak ada kalau di sini lengkap ada semua jadi ya gitu jadi kayak gini sih model platnya nih bisa plat di sini bisa di sini juga maksudnya di sini plat di sini plat jadi nggak usah nyambung kayak gini juga bisa cuma karena tadi saya mintanya nyambung biar agak rapi jadi dibikinnya nyambung kayak gini lengkung bisa juga sih di sini plat di sini baut baut aja bisa jadi di bor bikin dikasih baut buat penahan kalau posisi standarnya naikkan gitu aja lebih simpel bisa sih cuma saya tadi mintanya kayak gini biar lebih rapih aja sih nanti itu lagi dibikin bos bosan buat di tengahnya jadi biar standarnya nggak oblak kalau pas posisi naik turun kan jadi tadi nggak ada bos bosan jadi standarnya oblak goyang-goyang nah, dan kalau untuk Ganjalan pernya ini bikin pakai plat sendiri, nih. Ini mau dibuka tapi nggak ada L4 sih, enggak ada L4, L5 adanya ya udah. Liatin gini aja ya, nih. Jadi model platnya tuh kan di sini kan kalau bawaan WR tuh ada drat, udah ada dratnya jadi bikin di sini aja, nggak usah bikin drat lagi sih. Di sini maksudnya di rangkanya udah ada drat, jadi tinggal bikin platnya aja dilubangin kayak gini. Nah, itu ada ganjalannya. Jadi model platnya kayak gitu. Terus nanti cantolan pernya di sini. Jadi gini. Sudah. Karena harus ada cantolan per pair, karena pernya kan pisah. nggak kayak kalau yang standar kan pernya di sini. Kalau ini di sini. Ini nanti pernya dipotong. Ini agak agak panjang pernya karena posisi standarnya lebih naik. Jadi ini harus dipotong. Jadi ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke sana. Itu tadi apa? Belum selesai. Soalnya tadi sholat Jumat dulu. Ini sepatu alas. Kenapa bisa sampai keluar gini, cu? cu Aduh, jatuh lagi. Kita lanjut tadi sholat Jumat dulu, soalnya kan hari Jumat. Sekarang lanjut lagi, beres sholat Jumat. Nah, jadi di posisinya tuh kayak gini posisi standarnya tuh. Dia kalau turun coba kita sandar terus kita lihat posisinya kalau dinaikin tuh kayak gimana. Hih, ribet amat sih. Ribet, ribet. Maksudnya ribet, ribet. Ah. Kita sandarin di tembok sini. Terus kita oh udah udah naik jadi segini posisi standarnya kalau naik agak tinggi lumayan tinggi karena emang sengaja sih kalau kemarin terlalu pendek segini jadi kelihatannya kayak gimana gitu jadi akhirnya posisinya dinaikin lagi cuma ini belum selesai karena ini belum di last flu apa last flu lagi belum di last full dari sini sampai sini jadi ini baru last titik doang 123 harus di last full dulu sama ini pernya juga belum dipotong jadi nanti lanjut kita ngelas ini lagi terus pe, potong per sama mau ngemal itu bracket piringan depan buat yang piringan gede. Sama ini kalau udah beres udah dilas semua paling nanti nyari apa? Pilok Samurai cat Samurai yang apa yang cat semprot itu. Merek Samurai warna hitam dop, terus dipilok biar rapi lagi. Oke, ini udah jadi. Ini udah beres semuanya. Tuh gak dilas pernya udah dipotong ini posisi naiknya tuh kayak gini nah Cuk. sekarang ini tinggal di hitam mau dibuka lagi sih terus mau di hitam biar bekas-bekas lasnya apa ketutup <tuh> oke langsung aja kita chat Oke jadi ini dia aduh gak kelihatan ini dia footstepnya Tadi dicabut tuh. Dicabut kan bisa dilepas. ini dia las lasannya platnya. Tinggal dicet hitam aja sih. Mau dicet hitam ini biar apa ya? Agar rapi. Kelihatan jelas nggak sih? Jelas, ya, Pokoknya model platnya kayak gini buat kalian yang mau bikin-bikin aja tinggal diikutin aja bentuknya atau kalian mau bikin bentuk sendiri yang menurut kalian lebih kuat ya silakan yang penting mah saya udah kasih tahu ca apa cara bikinnya gimana jadi ini dihabisin platnya plat standarnya yang standar orinya terus bikin dan jalan per kayak gini dan jalan per pair buat pernya main nah, ini terakhir udah sekarang mau dicat dulu oh sama ini bos-bosannya ini bos-bosan buat standarnya biar nggak oblak. Jadi dia kayak gini masuknya. Jadi biar standarnya nggak oblak aja sih. Makanya pakai bos-bosan. Kan biasa kalau nggak pakai bos-bosan, standarnya kan goyang. Jadi dibuatin bos-bosan sekalian. Oke, jadi ini udah dicet. Hitam ninggal, tinggal nunggu apa? Nunggu kering. Sama ini sekalian ngechat bracket kaliper. Jadi udah udah beres ini mah. Itu motornya. Jadi mungkin videonya untuk masangan standar samping KTM sampai di sini aja. Buat kalian yang mau bikin, boleh langsung dicoba. Boleh ngikutin yang saya punya atau bikin bentuk kalian sendiri yang menurut kalian kuatlah pokoknya. Oke, okay? mungkin next konten apa lagi ditunggu aja pokoknya. See you next video.